halo guys assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya beneska wesel oke guys jadi di video kali ini seperti biasa ya saya akan membagikan preset alik musim lagi guys nah jadi di sini itu presetnya yang serem-serem yang pasti keren-keren banget guys oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya Oke okay guys, itu preset yang pertama, lanjut ke preset yang kedua Oke okay guys, langsung lanjut ke preset yang ketiga ya Oke, okay guys, lanjut ke preset yang keempat. Oke okay guys lanjut ke preset yang kelima Oke okay guys langsung lanjut ke preset yang ke Oke, okay, guys. Selanjutnya, ke episode yang ke-7. <SILENGALAN> Oke, okay, guys, selanjutnya ke episode yang ke-8. <SILENGALAN> Oke okay, guys, selanjut ke preset yang ke-9 Oke guys, lanjut ke preset yang ke-10 Oke, okay, guys. Selanjutnya, ke episode yang ke-11. Oke, okay, guys. Selanjutnya, ke preset yang ke-12. Oke guys, lanjut ke episode yang ke-13. <SILENCIO> Oke guys, lanjut ke episode yang ke-14. <SILENCIO> Oke, okay, guys. Lanjut ke episode yang ke-15. Oke, okay, guys, lanjut ke episode yang ke-16. Oke, okay, kita lanjut ke presiden ke-17. Oke, Guys lanjut ke presiden ke-18. Oke okay, guys lanjut ke preset yang ke-19 Oke okay guys lanjut ke preset yang ke 29 S10 eh, eh, berapa ini? 20 ya guys ya. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-21. Oke okay, guys, lanjut ke presiden yang ke-22. Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka dan buat kalian yang mau request kalian bisa komen di bawah Oke okay, mungkin segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya